hilang rasa cinta yang begitu dalam hingga kini tiada lagi tempatku berbagi kemana Kini kau berada sang kekasih hati. Tercurah rasa sayangku, sepenuhnya hanya kepadamu, kekasihku. Aku tak mau Andainya kau inginkan berpisah dariku Tak pernah aku impikan Perpisahan di awal cerita cinta Ki Cinta yang begitu dalam Hingga kini tiada lagi tempatku berbagi Tak kuat menahan rindu Bila terlalu lama aku jauh darimu Tercurah rasa sayangku Padamu kekasih.